We didn't. Masya Allah wabarakallah, setiap mau berangkat kerja, saya selalu melewati tempat ini dan sekarang saya akan merekamnya untuk saya jadikan konten biar kalian ikut menikmati suasana dan momen keindahan pagi hari di kota Jarwal, Mekah, dekat Masjid Haram ini. Masya Allah wabarakallah. Dan akan saya akhiri sampai di sini aja di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.